menyerang tanpa segala ampun menyerang ke negara apapun karena dia tak terlihat tak bisa diraba, sangat mematikan manusia sangat mematikan manusia Corona engkau menyerang segalanya menyesalkan kok nyesel-sel yang sangat kecil yang... hingga manusia tak bisa apapun hingga manusia tak bisa melakukan apapun mereka hanya bisa bersembunyi mereka hanya bisa menangisi keadaan bersembunyi It's Young boy Turun manusia Berusaha tutup diri isolasi Selatan yang intensinya Betapa kuatnya dia Hingga sampai.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 Uh. Lumo kono kue corona Mangan ake korban Kocomu tak tudorku buku kor nak mati Sangku aus duit kuoso Aku pengen dang dolan Ayo ah, Pancen langsung kawes Sang soro, Juga seak akera Isok ketemu kocok kuliah online Bibana online Minta online lain Rapat aja online Zoom Zoom Zoom Microsoft paling enak aku Zoom, Zoom, Zoom, zoom. Microsoft Google Meet paling ingin aku cool, you know. Yeah! Let's rap again. Bangsa Indonesia sudah kena corona, bukan komunitas canda merana. Tapi wabah yang sangat berbahaya. Oh uh, oh, uh. social distancing, physical distancing, mangan turunis ting, sudah jangan kucing. Oh, uh. yeah, yeah, yeah. Yeah. cuci tangan jaga jarak mari pakai masker jangan pada masker jangan pada masker cuci tangan jaga jarak mari pakai masker jangan pada masker cuci tangan jaga jarak mari pakai masker jangan pada masker mari pakai masker jangan pada masker mari pakai masker Ayo you corona ya yeah.